Dolar New Zealand, USD bearish, hati-hati aksi rebound. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.68151 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.68371. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212